Balik lagi di channel Inti Tutor dengan aku Irfan Oke kali ini aku mau ngebahas Gimana kita bisa buat video kita itu legit Ya legit itu maksudnya kategori ramai penonton ya Banyak yang nonton video kita Sebagian pemula itu biasanya kesusahan nyari yang namanya penonton Dan caranya itu banyak Beragam cara bisa dicoba gue kecilin gue dulu ya, nah segitu cukup. jadi caranya itu banyak banget ya kawan-kawan, nggak cuma satu aja, Caranya itu banyak banget yang bisa kita aplikasikan. gue kasih satu tips ini ya, kalau mau tahu tips yang lainnya boleh mampir di channel aku, nah dan aku juga akan promosiin 10 komentar pertama yang komen di video terbaru aku, jadi kalau mau channel channelnya, main-mainnya dapat aku sering-sering komen. Jadi 10 yang pertama nanti aku promosi maka subscriber yang lain itu bakal pasti datang ke tempat kalian Oke ini salah satu cara yang bisa kalian contoh ya Nah ini salah satu video yang aku buat Ini merupakan akun channel aku yang kedua Sebenarnya ini yang ketiga yang kedua udah hilang Ini channel yang ketiga aku di sini aku punya review tentang kayak video singkat mobil ya race mobil ini salah satunya aja gimana caranya biar video ini bisa naik up video ini video yang nggak laku deh sengaja gue pilih yang paling sepi jadi yang pertama itu kita harus buat yang namanya playlist jadi ini trik di playlist ya trik di playlist di sini kita buat aja judulnya rekomendasi eh? mobil. mobil bekas. Nah, jadi ini aku buat playlist baru, yang di dalamnya itu cerita-cerita mobil. Lalu kita buat. Kalau udah, nah pasti ini dicentang ya. Aku di sini nampak nggak kalau aku mencentang ya Kayaknya aku pindah aja. kita putarannya nah kurang lebih kayak gini jadi aku sini. jadi ini udah aku masuk ikan ke dalam sebuah playlist dan di dalam playlist ini masih aku sendiri aja masih video aku lagi jadi kalau udah gini ini bisa kita simpan Setelah kita simpan di sini ada perubahannya ya, perubahan disimpan. Kita masuk ke playlist. Nah, playlist aku ini ada dua, ini belum di refresh nih, refresh. Nah, udah keluar ya, playlist yang baru kita buat tadi itu udah keluar, ini playlistnya. Dan di sini bisa kita lihat cuman ada aku aja, cuman ada aku aja nih, nggak banyak mobil malam di bawahnya ini ada rekomendasi mobil-mobil yang lain yang bisa kita sisipin. selanjutnya kita masuk ke step sini lagi, masuk ke sini kita close, kita masuk ke playlist. setelah kita masuk ke playlist, buka playlist yang kita buat tadi, ini playlist yang gua buat tadi ya, rekomendasi mobil bekas lalu kita buat mana playlist, ini dia. nah di sini bisa kita lihat Cuman ada aku aja, cuman ada video aku aja, jadi ini cuman ada satu mobil aja. Nah ini cuman ada satu aja ya, terus aku cari deh di pencarian mobil bekas. Jeng, di sini udah nongol beberapa rekomendasi channel-channel yang ngebahas mobil bekas. Di sini aku ambil tiga aja ya, tiga contoh ya gue paling suka sebenarnya sama yang ini, backup ini gue suka banget sama ini channel ini dan channel ini cukup bagus ya. Kita tambahkan playlist lalu kita tunggu kita cari yang playlist yang kita buat. Nah playlist yang gue buat ada kan ini rekomendasi mobil bekas. Ini rekomendasinya nih. Terus perhatikan juga di bawah sini kalau udah ini langsung di close aja nggak apa-apa. Lalu video ini juga kita masukin kita masukkan lagi ke rekomendasi mobil bekas punya kita sampai keluar bacaan kayak gini ya kalau belum keluar bacaan kayak gini inta ini tambahnya belum masuk sinyal kita masih ngelag-ngelag -like, -like. lalu kita masukkan juga mobilnya nah, ini baru aja upload ya kita masuk lagi ke playlist rekomendasi mobil bekas kita close udah keluar lalu kita masuk ke playlist yang kita buat di sini aku langsung refresh ya Bang, kita tunggu oke okay. Udah keluar beberapa mobil atau rekomendasi yang ngebahas mobil bekas Nah, diusahakan Punya kita nih jangan paling atas Kenapa jangan yang paling atas? Karena kita belum menarik Kita masih baru Jadi buatlah Yang paling atas itu bisa Ini, kita pindahin ya Pindah ke atas Deng Nah, kita tuh buat aja yang nomor 2 Jadi setelah nonton video ini itu bakal nongol video kita nggak percaya aku buka ya di sini kita langsung skip aja bisa kita lihat ini yang paling atas ini yang kedua lanjut ke ketiga lanjut keempat kita langsung paling n aja sampai n nah ini ada rekomendasi gini ya gue udah bahas videonya kalau kalian mau buat gimana cara buat kayak gini tentangnya di video aku yang lain kita tunggu sampai habis. ini aku nggak ada ngapain kita tunggu sama-sama ya keluar dan ini yang keluar channel aku jadi kayak gitu trennya kalau video kita masih baru masih baru kali ini sengaja aku masukin padahal penontonnya ini masih sedikit ini channel memang udah nggak perhatiin lagi aku biarkan aja ya karena channelku dua channel ketiga aku gak fokus aku mau fokus sekarang ini berbagi ilmu aja Nah jadi ini langsung nampak ya Kalau playlist ini Jadi kalau playlist ini dibuka Nongol Banyak yang nonton pish, Meledak Kita numpang Urutan aja Urutan nonton kita numpang Jadi habis nonton video ini Video kita insya Allah Itu jadi nontonnya yang selanjutnya Dan lumayan kan Lumayan Ini bisa menaikkan view Dan bisa menambahkan juga Jumlah subscriber kita Jadi Langsung aja Buat contoh ini, dan jadilah yang pertama di video aku komen, agar aku promosi channelnya. Kalau yang mau, kalau nggak mau, nggak masalah juga sih. Terus, gimana lagi caranya biar playlist ini semakin lebih dihargai, lebih mudah lagi dicari? Nah, kita masuk lagi ke studio. Di sini ada namanya penyesuaian. Nah, ini kan total utama dari konten kita, dari konten kita ya kita buka aja ini beranda nah ini kan tampil pertama nih cuman ada beberapa biji aja nih di sini cuman ada beberapa biji aja lalu kalau mau kita perindah dengan playlist tadi kita masuk tambahkan buat satu playlist lalu buat playlist kita nah di playlist ini kita buat dia ke atas kita tarik aja Nah jadi ini udah paling atas ya, dia paling atas kalau udah gini lalu simpan dan publikasi. Tunggu prosesnya. Oke prosesnya udah siap, udah siapnya ini udah siap ya, udah siap ya. Lalu di sini kita refresh, kita lihat. Nah jadi kan, jadi paling atas. Tadi dia tuh nongol nongol sedikit aja ini udah paling atasnya. Kan? Jadi kalau orang nonton video kita, dia buka playlist gini nih. Deng, setelah nonton video yang ini tadi, itu bakal nongol -nong video kita. Gue ulangi lagi caranya ya, biar mudah, biar real biril. Ini tinggal tunggu abisnya kita tunggu. Nongol -nong video aku, ini kan channel aku nih. Nah ini channel yang, ya subscribernya banyak lah, udah 376 ribu. Untung nggak? Ya kita menguntungkan. Mungkin kita memberikan dia view menonton ikan dia, tapi kita juga dapat gift. Dapat nuansa yang bisa buat channel kita itu naik. Jadi, jangan pernah merasa rugi ya pakai teknik ini ya. Teknik ini aku udah banyak terapkan dan hampir rata yang menerapkan itu sukses. Jadi, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.